Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, sobat rajut, jumpa lagi dengan saya Ayukia Handmade. Sebelum kita mulai, jangan lupa di-subscribe, like, dan share ya, teman-teman. Untuk channel saat ini kita akan membuat cover uh, dari Al-Qur'an ini. Ini ukuran Al-Qur'annya ukuran besar ya. Saya akan menggunakan ini granny square ini ini sudah ada caranya tutorial pembuatan granny square ini di channel sebelumnya ya jadi nanti teman-teman eh, silahkan melihatnya ya di channel saya nah untuk bagian kopernya ini saya menggunakan 8 granny square jadi nanti teman-teman membuat lagi 8 ya ini saya punya tiga nanti diselesaikan lagi jadi 8 granny square ini kita ukur dulu ya kalau dia dua granny square ini ukurannya 21 senti untuk le tingginya akuran ini ada 30 cm nah nanti ini granny square nya disambung sambung ya nanti disambung setelah itu baru semua setelah disambung baru nanti kita akan lanjutkan pengerjaan bagian atas dan bawahnya ya oke teman-teman oke untuk penyambungannya saya menggunakan benang nilon ini nilon pp warna terserah kalau bunda-bunda kepingin nyamain ya disamain dengan warna bagian ujung ini warna abu-abu juga boleh atau mau bikin variasi seperti saya juga boleh setelah itu saya menggunakan nih hack pen favorit saya ya ini lebih asik saya menggunakannya ya ini nomor 2 hack pennya. dan ini saya menggunakan korek gas ya oke kita mulai ya bunda-bunda teman-teman sebelum penyambungan lihat dulu jangan sampai salah ya kalau yang bagian depan seperti ini ya bagus kalau bagian belakang dia berkerut-kerut tuh nih berkerut ya adanya ya tuh berkerut-kerut jadi kalau untuk penyambungan bagian belakang sama belakang jadi ditutup seperti ini ya nah baru nanti kita membuat penyambungan di bagian ujung-ujung sini sebelum kita membuat bismillahirrahmanirrahim saya akan membuat slip knot dulu seperti ini. Setelah membuat slip knot, kita ambil graninya. Ini kan 2 SC, 2 CH, 2 SC. Jadi kita ambil di CH yang nomor 2 sini ya. Nah, masukin dulu yang slip knot tadi. Seperti ini. Tarik langsung kita kunci. Nah, jadi nih, ambil lagi yang ini. Ini kita ngambilnya satu helai saja ya, bukan dua helai, satu helai. Ini sama, di sini kan dua sc, ini 2 ch, dan ini dua sc. Kita mengambil di bagian ch yang nomor 2 ini. Ngambilnya di bagian back loopnya ya, di bagian back loop di sini, satu helai saja ya. Gulai saja, tapi kalau mau, Bunda, kepingnya e, dua helai juga gak apa-apa sih. Tapi saya lebih suka di e, satu helai saja, jadi kan ini karena untuk koper Al-Quran jadi gak terlalu harus kuat-kuat banget ya. Dan ini lanjut, masukin lagi di back loopnya, lagi tarik benang dikeluarin nah jadi seperti membuat sc apa slip stick ya slip stick nah lanjut ini lagi di bagian ini lagi di sini lagi tarik lagi nah seperti itu lanjut lagi seperti ini jadi seperti kita mengerjakan slip stick seperti itu tapi bedanya hanya di bagian back loopnya saja nah ya ini harus konsisten ya, teman-teman. Kalau nggak konsisten, ini bisa nantinya kendor. Tapi jangan terlalu kera, kerap, apa, jangan terlalu kuat ya. Nanti dia terlalu, malah kekencangan banget. Jelek ya jadinya ya. Berkerut-kerut juga jadi nantinya ya. Jadi standar-standar saja. Nah, seperti ini teman-teman. Mudah kan? Mudah banget pastinya ya. Apalagi untuk memulai ini, insya Allah sangat-sangat mudah. Oke, teman-teman, silahkan dilanjutkan sampai selesai ke bagian sini. Nah, kalau udah selesai nanti dilanjutin lagi di sini lagi. Jadi dia dibikin sampai di sini, nanti ada satu lagi graninya buat lagi, jadi lurus ya, lurus. Urus. Nanti di ujung sana, dibakar putus benang ya. Oke, saya akan lanjutkan lagi yang ini biar teman-teman lebih mengerti ya. Nah, lanjutin, di ini ya, ini sangat mudah. Jadi, ini sesuai dengan loopnya ya. Sesuai hidupnya, hmm. nah, ini kita bagian akhirnya. Ini bagian akhir ya, dan ini sudah selesai. Ini selesai ya. Oke. Okay. Ini kita putus benang. Oke, okay. kita aja jadi sini. Nah, begini hasilnya. Rapikan. Tuh. Jadi cakep. Kalau seperti ini penyambungannya jadi cakep, happy banget hasilnya. Nah, ini ya. Nah nanti teman-teman membuat graninya sebanyak 8 kan. Setelah itu di penyambungan seperti ini motifnya cakep. Oke, teman-teman dicoba ya. Semoga bisa mengerjakannya ya. Oke, ini hasilnya ya. Setelah saya sambung. Nah, teman-teman, saya telah membuat 8 ya. Ini 8 square-nya ya. ini udah saya uh, Satukan semua ya, seperti ini ada delapan, satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan. Nah, semuanya sudah saya sambung ya. Di bagian atas saya hanya membuat single crochet, single crochet. Dan bagian bawahnya pun saya juga telah membuat single crochet saya telah ukur ini pas 30 cm ya bagian bagian tingginya 30 cm ini akurannya ya jadi pas ya 30 cm ini kita lakukan setelah kita ini saya jelaskan dulu ya teman-teman ya setelah kita membuat penyambungan setelah itu kita membuat keliling dulu nih jadi kita membuat SC keliling setelah dikasih penyambungan selanjutnya baru teman-teman membuat single cruiser sebanyak kalau saya ini ada berapa ya satu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 12 single crochet Jadi di bagian atas ada 12 single crochet Dan di bawah pun juga ada 12 single crochet Jadi ini totalnya semuanya pas 30 cm ya Untuk tingginya Al-Quran Nah untuk patokannya ini saya bagian untuk ya ini untuk tengah bagian Al-Quran sini ya Nah, jadi ini pas untuk di bagian sini ya. Setelah itu, kita ukur lagi nih. Seperti ini ya, diukur lagi. Ini. Ini bagian belakangnya. Ini bagian belakangnya. Kita paskan dulu seperti ini untuk di bagian tengahnya. Lanjut, kita tutup seperti ini. Nah, ini udah pas nih nah ini kan masih kurang ya bagian sampingnya kurang kan dia harus nutupin bagian dalamnya ini nah, bagian dalamnya harus dilebihkan jadi kita nambah lagi membuat sc lagi di bagian sini Nih, di bagian sini kita nambah lagi jadi kita selesaikan dulu semuanya ini setelah membuat 12 single crochet, 12 single crochet, setelah itu baru kita menambahkan di bagian sininya sc lagi. di sini saya menambahkan sc-nya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17 sc sama di bagian sini pun juga 17 single crochet jadi sama ya ini untuk bagian dalamnya sengaja saya membuat beda warna seperti ini karena kayaknya lebih cantik ya warnanya warna-warni ya jadi cakep kalau teman-teman pingin -teman warnanya sama juga nggak apa-apa selanjutnya ini nantinya kita akan jahit di bagian sini tapi menjahitnya waktu di dalam Alquran seperti ini Nah ini bagian belakang Al-Quran ya Nah seperti ini Nah ya seperti ini Nanti kita akan jahit Nah seperti ini Kita tes dulu ya Tes ini yang saya sudah jadi ya teman-teman ya Karena hanya motif SC-SC saja Jadi saya tidak langsung membuat tutorialnya ya Insyaallah teman-teman bisa ya. Nah, di bagian ini nanti kita jahit, teman-teman boleh jahit pakai headphone langsung, boleh ataupun menjahit dengan jarum, boleh. Jadi, masukin aja satu helai, satu helai ada sini, helai yang ini, sini. Jadi, jelujur juga boleh. Mana yang menurut teman-teman mudah ya? Nah setelah itu setelah sini dijahit di sini juga sudah dijahit nanti juga di bagian belakang ini juga kita jahit nah seperti itu seandainya teman-teman ingin bagian belakangnya ini lebih lebih dalam lagi atau sebatas ini ya jadi lebih panjang silahkan tidak apa-apa tidak masalah malah lebih bagus juga ya saya lebih mengambil ukuran segini aja udah udah pas menurut saya ya oke saya akan jahit ya untuk teman-teman saya jahit dulu oke, biar jangan bergerak jadi saya pakai klip ya ini sudah saya paskan dulu setelah itu saya kasih klip kiri kanan biar tidak lepas baru kita menjahit bagian atasnya menggunakan benang yang senada ya masih kita seperti ini ambil di bagian satu helai saja masuk dimatikan dulu lanjut lagi ambil di bagian satu loop lagi seperti ini jadi saya membuatnya sama seperti membuat penyambungan di bagi eh, pada eh, granny squarenya ya sama seperti itu penyambungannya tapi kalau teman-teman ingin membuatnya apa menyambungnya dengan jahitan tangan boleh juga, oh, ini keras banget ya. Seperti ini, oke. Silahkan dilanjutin, teman-teman, ya, sampai selesai. Hmm. Seperti ini, bikin terus sampai sini, ya. Alhamdulillah sudah selesai kita jahit ya teman-teman ya. Ini udah jahit ya. Seperti ini jadinya. Alhamdulillah. Cukup ya, masyaAllah. Alhamdulillah. Oke, okay, ini saya sudah membuat kancingnya ya. Ini kancingnya hanya kita, kalau yang bagian pentulannya ini, bisa untuk pengaitnya. Ini, teman-teman bisa buat dari kancing baju boleh atau apa aja, terserah ya. Untuk pengaitnya, ini bulatannya, ini saya membuatnya dari rajutan aja, seperti membuat hidung boneka itu ya. Nah, kalau yang ini, saya membuatnya. Benang yang ini ya, kita bikin bagi dua seperti ini, seperti ini dibagi dua seperti ini ya. Nah, dah masukkan slip knot. Setelah itu, ini yang benang ini kita lilitkan ke heipen seperti ini. Nah dililitkan ke depan, tarik, pas ya. Nah ini udah satu, lanjut yang ini, dililitkan lagi ke heipen. Terus tarik sama yang ini, benang yang satu ini, dua, kayak gitu lagi. Nah. Sama aja ya, mudah banget ya caranya ya Hanya dililit Di tarik dililit lagi Tarik, ekpen lagi Saya membuatnya sampai Sesuai ukuran al itu ya, mau batas mana ya Saya membuat 23 er, Ininya Motifnya ini ya Talinya ini sampai 23 Banget, kan? Hanya dililit di headphone ini, tarik bagian ini. Nah, seperti ini. Ini ada sisanya, nggak apa-apa, kan? Nah, setelah itu kita membuat, nih, uh, cahaya ini sesuai ukuran kancingnya, ya. Kalau menggunakan kancing baju atau kancing apa gitu, nah, seperti ini disesuaikan aja. Setelah itu, baru kita masukkan ke bagian ini. ini. Yang tadi ya. Jadi ini dibawa aja, dibawa rajut aja ini ya. Nah, seperti ini. Langsung kita bikin SC. Nah. Nih, lihat nih, yang ini nih ya. Betul. Nah, ini masukkan ke dalam sini nih. Tarik. Nah, seperti itu. Lanjutkan aja terus sampai kita nanti di ujung. Nah ini ya dia, dia kan seperti ini nih kokoh dia kan nah masukin aja di tengah-tengahnya ini dimasukin di tengah-tengahnya tengah-tengahnya seperti ini nah, seperti itu ya mudah kan mudah banget ya insyaallah mudah dimengerti teman-teman ya. Terusin aja ya, sampai ujung sini nanti. Nah, jadi seperti ini nantinya. Setelah itu di ujung nanti di sini, baru kita jahit. Nah, kita jahit di bagian sininya, kita jahit. Insya Allah selesai, kita pesanan orang. ya, masya Allah banget ya. Alqurannya, masya Allah. Nah. Ini tinggal kita kancingkan saja di bagian sini. Alhamdulillah selesai teman-teman ya. Ini saya membuat istri ini atas bawah ini itu satu gulung dan bagian samping ini udah satu gulung ini kurang lebih empat gulung ya teman-teman ya habisnya ya habisnya karena ini size nya ukuran besar banget ya besar mungkin kalian kecil kurang lebih dua gulung ini kurang lebih empat gulung Oke okay, teman-teman semoga suka dan semoga bermanfaat bagi teman-teman kalau ada kekurangan atau salah kata mohon maaf ya teman-teman ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dadah